I, hey, kalau misal murahnya? tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih para pelajar. Nantinya bagian pelatihan atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 240 jam pelajaran. Dan ini Senin 6, jam masih dilaksanakan kegiatan pelatihan kerja. Pesertanya terdiri dari berbagai desa, sebanyak satu peserta uh, bisa ditanya satu-satu namanya dan dari desa mana. Oke, okay, saat ini boleh kita uh, tanya ini dari mana? Siapa nama dari yang kedua? Ini putri ini dari selanjutnya. Dari dari clean Hai foliage dari up realん asoji dari dari ya dari yang satu Oke, mantap Ini dari, siapa nama? bisa juga Mau ngomong itu dari Bukidaya Beledi dari lebih. Ya. dari ini dari benteng ya. uh, inilah peserta yang pernah dicacat uh, namanya dari desa mana selanjutnya akan diwawancarai salah satu dari peserta yaitu Hani uh, Handayani Hani uh, Handayani sebagai peserta di pelatihan kerja ini gimana pendapat anda atau perasaan anda dalam pelatihan ini saya sangat senang Sembaga ini karena dipasilitasin makan siang, snack, dan uang transportasi, beserta dengan seragam. So, rencana Anda setelah ikut pelakian kerja ini di Adikas Akom? Uh... Ini kerja di instansi pemerintah bagian saya akan bekerja di instansi. Sebagai tenaga. Sebagai tenaga administrasi. Ya, ini adalah satu uh, rencana harapan peserta ini akan bekerja di stasiun pemerintah dan swasta. Selanjutnya ini ada sebesar apa instruktur kita yang uh, tamatnya dari Jogja yang sudah berpengalaman dalam uh, menangani program aplikasi perkantoran. Uh, menurut uh, Pak Darsono uh, dalam klaten ini bisa tanya uh, Bagaimana menampan Anda? Apakah mereka malas atau rajin? Eh, terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Alhamdulillah eh, untuk pendidikan program ini, untuk peserta didiknya, Alhamdulillah disiplin. Eh, walaupun mereka ada yang sama sekali belum mengenal komputer, dengan yang adanya lembaga LK, LKB support ini, mereka terbang. Ya, Pak. Eh, terima kasih, ya, Pak Instruktor. Penuh yang berat itulah om semoga semoga mereka yang dilatih di sini bisa bekerja semua dan sukses semua amin berbagai topik berbeda assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sebagai pimpinan dari pesantren om punya harapan suka pelatihan dan ada kita kemenangan mereka yang dilatih 20 orang ini harapannya bisa bekerja, bekerja Pelatihan ini akan fokuskan pada bidang tentang uh, uh, internet. Dalam 20 hari, uh, dalam 20 orang peserta ini uh, dari, dari berbagai dari saya menemani karena saya berkampau dan berkampau karena pertamina ini diharapkan keberupannya bisa lebih banyak mendapatkan peserta pelatihannya sehingga bisa membantu anak-anak sekolah tidak mau Apakan program ini tapi memang dibatasi sebanyak dua orang. Jadi harapan kami sebagai TV dan lembaga pelatihan kerja eh, Pertamina Hulu maunya eh, mendebisi untuk kaum yang mendapatkan bantuan sarana prasarana yang saat ini masih mengalami kesulitan. semoga bisa eh, terkabulkan. Amin. Terima kasih kira-kira